halo guys welcome back my youtube channel kembali lagi sama gue sini. jangan lupa dibantu like di komen di share and subscribe kali ini gue bermain di panen seput g8 dan bomoda 53.410 rupiah untuk pertama permainan gue mau di bet 1200 ya guys ya dan gue di sini mau di manual aja dulu kali ya lewat layar aja deh guys lewat layar 30 ya di lewat layar 30 di bed 1200. Hai hai semua. Apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat terus guys. Gimana kalau untuk perwedean, perjpean anjing Ya gimana guys? Semoga kalian baik-baik aja ya guys ya. Untuk wedeannya juga semoga uh, JP-JP aja terus guys. Dan sebelum kalian semakin jauh, semakin dalam untuk melihat uh, apa tontonan gue atau tayangan gue guys ya Gue mau disclaimer dulu aja untuk kalian di sini gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain oke, okay? gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain guys, dan menjadilah penonton yang bijak ya guys ya mana harus diikuti dan mana yang harus tidak diikuti, diambil sisi positif dibuang yang negatifnya oke, okay? dan dijadikan untuk tontonan ini sebagai hiburan semata aja, sebagai hiburan kalian guys, daripada hiburan di luar rumah bayar ya kan, mendingan kalian langsung aja cek, cek untuk video video gue ya kan guys menjadikan hiburan aja jangan lupa dukung terus untuk youtube channel gue dengan cara di like, di komen, di share, and subscribe karena semua itu gratis gratis gratis ya gue mana nih di lewat layar 30 di bet 1200 nya guys belum keluar apa-apa ya kan asuk ah, keluar sekitar gratis di bet 1200 mantap Mantul, keluar skater gratis, guys! Wow, well, wow, well. perkalian empat tembak lagi, lemper kalian tiga anjing. Udah dapat 1200 kalau misalkan by spin ini seratus dua tapi ini gue mendapatkan skater gratis, cok! 2100 kasih lagi. Nah, cakep loh! Biru, hmm, perkaliannya ada lima, guys, 2400 Diangkat lagi sama Zeus, guys. Kuning, waduh, tolong kuning bangsat. Cakep, loh, kasih hijau. we weh, ucing, anjing. Perkaliannya delapan, guys. 20.640 nice, nice, nice, nice kemenangan gua ada di 28.800 dan screen gratis game masih ada lagi tersisa 6 lagi untuk perkaliannya seperti yang kalian lihat perkaliannya cuma dapat 8 cok waduh tolol ya memang James ini temer tuh bangsa ini guys monyet monyet monyet ya anjing nah kena lokasi kuning untuk perkaliannya ada 19 guys 5.700 Cakep kasih jam pasir jelas well, jelas kaca Mantap gelas-gelas kaca dong tolol Wew well, cakep guys Kasih merah Aduh tolol Tembak perkalian 3 19 Untuk perkalian 19 Dan lihatlah hasilnya guys ya cuma dapat 45.780 ribu aja kan tolol ya guys ya udah langsung aja deh ya gue langsung gaskan aja di speed cepat lewat layer 30 tentu jelas betnya langsung gue naikin di bet 2.400 gue gaskan guys anjing tadi anjing ya tuh perkalian kali yang 10 10 10 tapi nggak ada yang pecah sama sekali gak jauh memang kalau kalian misalkan masih aktif bermain terus kalian suka, masih suka nanya-nanya untuk pola gacor atau kalian masih suka mencari-mencari pola gacor, langsung aja yuk mendingan kalian join aja sama grup komunitas gue, yang ada di kolom komentar, ataupun yang ada di deskripsi jadi kalian bisa langsung join sama grup komunitas gue guys kalian bisa nanti tanya-tanya atau sharing-sharing mengenai seputar slotnya setiap hari gitu ya mau nanya pola gacor atau kalian mau tanya untuk games apa yang lagi jelek, yang lagi bagus gitu ya, itu semuanya nanti akan ada di grup komunitas gue. nanti kita bisa buat tambah-nambah temen juga guys, ya wuuuh anjing lah wow, tidak dapat guys, seperti kalian tadi juga dilewatin, dilewatin aja ya cok ya, di. cuma dilewatin aja anjir nah kan, tolol Dudu. kasih ijo, kasih ungu guys, hmm, biru ungu tolol cakep kasih cincin mantap mantap mantap kasih lagi tembak loh jebret loh ada perkalian 2 yes. yes yes yes yes yes ada biru cakep gelas gelas kaca guys mantul kasih hijau waduh tolong perkalian 5 41 ribu guys 41.000 asik asik guys kena kan lo gue hmm. wow waduh ijo loh waduh tolol mantap kasih ijo guys nah kan oh wih di sekarang gue langsung betting aja di bet 4800 Langsung aja gue mau gaskan sini ya guys Ijo kasih kelas Asuk per kalian 8 guys 633060 rupiah Ih anjing Oh di atas kayak tergerak 4800 yes mantap anjing ya huh, Akhirnya kena juga loh Mampus loh jauh Sih ya setelah sekian lama Nice, setelah sekian lama eh, gue berhari-hari tidak mendapatkan tidak mendapatkan scatter gratis dari dia keluar juga guys 79.000 nice. Asik 79.000 dan spin gratis gue masih ada 12 lagi. Kasih biru ya ampun tolong super kalian yang 16.800 tembak lagi Zeus. Kasih ungu cakep kasih ijo ah tolol perkalian empat belas guys tujuh ribu rupiah tembak lagi us perkalian dua puluh angkat lo anak tolol asu asu, asu. Hmm, tembak per perkalian 3 guys ada kuning hmm, perkaliannya ada sembilan belas Yes, Yes, Yes biru, wow perkalian 22 guys gratis 105 600 enam ratus naik speed gratis masih ada tersisa lagi empat lagi asik tapi ini dapat guys tapi ini dapat cow cincin loh, wah wow, tolol perkaliannya ada 26 puluh 312.000 yes sensasional spin gratis gue masih ada dua lagi eh perkalian 26 disenggol dong perkalian 26 disenggol dong cok anjing nah biru loh kasih satu lagi spin terakhir tembak deus udah ditembak tapi nggak ada pecahan 674.000 dan langsung naik naik ke puncak gunung guys saldo gue tujuh ratus ya hmm di betap 4.800 dapat sekitar gratis gue ya kan ya kan ya kan langsung gue manual manual aja dulu di speed cepat di sepuluhnya speed cepat kocok speed otomatis 10 siapa tahu ada sisa sisaan sisa sisaan petir Kalian atau mungkin skater gratis lagi juga boleh us ya boleh boleh boleh banget ya kan <liderat kenciones> oh merah Waduh, asuh 800.000 guys Yes, yes, yes Kayaknya gue mau merasakan dulu nih perwedean gue ya kan Gue mau langsung diwedein aja dulu guys Jangan lupa di like, di komen Di share, dan di subscribe Dan jangan lupa juga uh, Join sama grup komunitas gue ya Gue pamit undur diri dulu guys